Halo guys, ketemu lagi di channel Starkey Oke guys, di video kali ini saya akan nektion-nektion foto-foto terucu lagi guys Jadi guys, kita akan nektion-nektion foto terucu dijamin ketawa kamu guys Oke, okay? yang pertama, ini dia Ting, semangka dijadikan drum Oh, semangka dijadikan drum Seperti apa ya semangka dijadikan drum ya bisa main tang tang tang tang tang dung tang tang tang tang dung nah ya seperti itu te, de tang tang tang tang dung seperti itu semangka dijadikan drum jadi orang ini seperti kreatif sekali guys dan seperti apa ya sudah jago sekali sudah jago sekali dia menggambarnya sampai sampai aku tertakjub alias ter hapau mantap terhapau sekali benar guys seperti itu guys semangka dijadikan drum oh sangat spektakuler sekali oke guys kita lanjut ke foto kedua ini dia foto keduanya nah seperti ini guys semangka dijadikan beruang wow sangat bagus sekali ini guys ini yang apa ya, yang ukir ini, yang buat buat buat ini nih jago banget nih, bisa jadiin seperti beruang guys, mirip persis seperti beruang, bener mirip seperti Marsha and the Bear ya, yeah. Marsha and the Bear, bisa kamu tonton nih Marsha and the Bear, nah seperti itu guys, keren juga guys, filmnya juga bagus Marsha and the Bear. Tapi ini beruangnya, guys. Marsanya nggak ada. <guruh> Marsanya nggak tahu kemana ada, Udah nggak apa-apa, Sangat bagus juga, guys. Gambar ini, guys. Sangat bagus dan sangat spektakuler. Oke, guys. Kita lanjut ke foto ketiga. Ini dia foto ketiganya. Sing, ping. Nah, itu dia foto ketiganya. Seorang wanita yang memakai rambut seperti daun daun Oh enggak oh, ada rambutnya nih lupa gua, <laughs> lupa saya nggak ada rambutnya rambutnya pendek guys nggak apa-apa guys rambut kita pendek yang penting kita bisa menghibur kamu guys bisa menghibur kamu Oke kita lihat dulu fotonya seperti apa ya fotonya uh oh, sangat bagus guys sangat rupawan Wow semangka dijadikan daunnya seperti rambut Aduh keren sekali ini guys yang buat ini sangat keren dan sangat sepetakuler. Sangat bagus sekali guys ini yang buat guys. Bener sekali guys. Sangat bagus. Komen di bawah. Menurut kamu ini gambar yang sangat bagus atau tidak guys. Oke kita lanjut ke foto keempat. Ting ting ting ting. Ini dia foto yang keempat. Ting guys, dia fotonya guys. Ada gambar hiu. Wow. Hiu. Tapi ini sangat bagus sekali, guys. Tapi hiunya nya ini nggak makan orang, ya, guys. Nggak makan orang, nggak. Nggak seperti di film-film itu makan orang, ya. Shhh, shhh, shhh. Nah, iya, seperti itu, guys, hiu nya Tapi ini tidak makan orang. Ini hanya gambar doang dan patung doang. Tapi ini sangat sepetakuler, guys. Guys, bagus banget, guys, ini, guys. Gambarnya, gambar hiu. Seperti apa, ya, hiunya nya ya? Hmm, sepertinya hiu ini sangat... Oh ya bagus sekali gambarnya dan gambarnya itu juga sama sekali sama sekali oh eh bukan bukan gambar gitu ya salah salah saya bisa gambarnya guys tapi saya bisa menghibur kamu oke kita lihat foto kelima oke guys kita lanjut ke foto kelima ini dia ting nah seperti ini guys foto kelima gambar harimau Wah. gambar harimau yang sangat Buas. Harimau sangat buas sekali. Eh enggak deh. Ini cuma patung doang, bukan harimau asli. Oh yeah. Jadi seperti itu guys, foto harimau sangat buas sekali. <laughs> sangat buas sekali. Komen di bawah ya guys, foto ini sangat menarik atau tidak guys? Komen di bawah menarik atau tidak guys? Komen di bawah komen-komen. Ya komen. nah, guys, komen Oke, okay, jangan lupa kamu subscribe juga. Subscribe, oke. Okay? Kita lanjut foto ke-6. Ini dia, guys, foto ke-6, foto yang terakhir. Ting, nah, seperti ini, guys. Fotonya, guys, burung merak, burung merak. Oh iya, ya, guys, burung merak ini sangat bagus sekali, guys. Burungnya berwarna hijau putih. Wow sangat mengagumkan sekali ini burung sangat bagus sekali dan warnanya pun sangat-sangat istimewa sekali istimewa sekali guys warnanya itu sangat bagus sekali sekali jangan lupa kamu subscribe video ini dan share video ini share jangan lupa Oke okay? sangat bagus sekali ini guys fotonya Oke okay, guys videonya sampai di sini saja Sampai di video selanjutnya. Bye-bye.